Permusuhan antara Israel dan Hamas meningkat dalam semalam dengan 35 orang Palestina tewas di Gaza dan 3 di Israel dalam pertempuran udara paling intensif selama bertahun-tahun. Di kota campuran Arab Yahudi Lod, dekat Tel Aviv, video dari Megan David Adam Society MDA, menunjukkan para medis dan polisi di luar rumah yang terkena langsung oleh roket pada hari Rabu 12 Mei. MDM laporkan bahwa dua orang berada dalam kondisi kritis. Hingga Rabu dini hari, warga Gaza melaporkan rumah mereka bergetar dan langit diterangi dengan serangan Israel, roket keluar, dan rudal pertahanan udara Israel mencegat mereka. Israel melakukan ratusan serangan udara di Gaza ketika kelompok Islamis dan kelompok militan Palestina lainnya menembakkan beberapa serangan roket ke Tel Aviv dan Beersheba. Itu adalah serangan terberat antara Israel dan Hamas sejak Perang 2014 di Gaza dan memicu kekhawatiran internasional bahwa situasinya bisa lepas kendali.